Sama ada dia nak turut, tak saya turut Duduk di Allah Ta'ala yang memberi hidayah Mitok dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencaria Ha, gitulah Bukai arti mitok, mitok, mitok dengan malah hijau Tak ada usaha tu bukai Tapi mitok di sini artinya Berdoa supaya Allah Ta'ala beri rezeki yang baik Lepas tu Melalui usaha untuk mendapat rezeki itu. Dan azam itu yaitu beribadah kepada Allah dan bertakwa Syut Rekah reka pada patu memberi arti dalam hidup maknanya Hok mung untuk semua he kaum aku untuk semua berhalo semua tu semua ni mung kembali kepada beribadah kepada Allah serta takut kepada Allah nak buat apa-apa gitulah. Nah, nabi Ibrahim sebab nak katanya zalikum khairun lakum in kuntum ta'adamun yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Sebab orang yang di zaman itu, maknanya, tak ada kena duk banyak. Dia pasang long pit, long Maka Nabi Ibrahim adalah, orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, pada waktu itu, untuk cokeh. Cokeh manusia yang duduk di dalam keadaan yang tak molek, tak berjuru, cokeh winaik. Melalui nasihat, melalui tunjuk ajar. Orang nak turut, tak saya turut. Wallahu'alam. Itu bukir khija'i rasul itu. Nak pergi paksa orang bangkak. Nak jadi mari turut. Itu bukir dah. Sebab dia hanya siapa ajar Allah kepada manusia, maka terserah. Sama ada dia nak turut, tak saya turut, duduk dia Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Nabi Ibrahim sebut lagi. Nen. Nah uji tahu katanya tima ti pai atapung puco boleh hok mung duk sembah selain daripada Allah go ni kata nanti tengok akibat dia Nabi Ibrahim bersebut kamu hanyolah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang-orang okay, okay. yang diperbuat oleh orang okay. Maknanya pan sendiri buat sendiri cari sendiri sembah sendiri ha nah, gitulah tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya dan kamu hanya mengadukan penyembah yang dusta. Nin nak ujar di napok cicit-cicit selalu katanya, hok duk sembuh tu adalah hok duk ada buat dengan sendiri. Sembuh sendiri, mitok sendiri. Nak. Sesungguhnya mereka yang kamu sembuh yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu carilah rizki dari sisi Allah, maknanya mengusahalah mitok dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencarian gitulah, bukan arti mitok mitok, mitok dengan malah hijau takde usaha tu bukan tapi mitok di sini artinya berdoa supaya Allah tak ada beri rizki yang baik lepas tu melalui usaha untuk mendapat rizki itu dan sembahlah akan dia tengok sembuh, sembuh sekali lagi fabtaru indallahi rizqa wa'buduh wa'buduh artinya meng beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukurlah kepadanya washkurulah apa tu ilaihi turjaun kepada Allah jua lah kamu akan dikembalikan kalau tengok kepada zahir ayat ni tak jelas-jelas tak ada kena dekat takwil banyak Nabi Ibrahim seru manusia pada waktu itu, jelah nak menjadi manusia dapat hidayah. Begitu juga kalau kita tengok kepada keadaan dunia pada zaman-zaman ini, -zaman latih semua tokong atas muka dunia ini lebih daripada sekerak dunia. Lebih daripada sekerak dunia. Orang semua tokong. ada kira lah, ugamu, gapa-gapa, orang-orang so, semua. Allah... Lepas kita nak rayak lagu mana Nak rayak katanya Hak mudut sembah tu tak kena Nak buat kasar Dengan pokok-pok dia Nak suruh Turuk Allah Ta'ala Dia tanya Lepas alok dan keraya ha, Misal Dia tanya Lepas alok yutina ya? Alok dia panggil Lepas kita nak jawab lagu mana Hak ni perlu kepada Ilmu dan bijak sakna Orang okay, kecek waktu kecek dengan orang-orang kafir ha ha peseng, nak we dia dapat hidayah cerak noh dia perlu kepada sebenarnya lah perlu Allah taala belaka yang yang yang takdir tapi nok kepada orang yang bijak dalam hak kecek Dengan hit dan ful alah se yang kemah sehingga orang kafir pun berasa buah hati apabila dia dengar orang-orang dok kecek ...hubungi dengan Allah Ta'ala... ...ha kejadian... ...ha duduk semua... ...ha tu nenek... ...ha tu ...ha goto ni... ...apabila... ...orang tu yang Allah Ta'ala beri... ...melalui lidah dia... ...orang lain dapat hidayah... ...cik katanya... ...bijak... ...saya tak katanya orang tu adalah orang bijak... ...bukti orang ngaji... ...pasang baca kitab banyak... ...geti saja. ...hak tu bijak pasang dia... ...pasang... ...pasang geti ilmu tu ilmu ni boleh royak oh kepada orang okay. tapi ilmu untuk nak dakwah orang okay, kafir hok pasal mono-mono betul-betul selalu dah. Oh hok ni ah. Ya, eh. Bukan mudah neh. Bukan mudah. Kita orang okay, tak ada ilmu nak gi dakwah orang okay, kafir, hok okay, terutamanya orang okay, kafir hok pasal meneta meneta tu. Hok okay, baqain-baqain. Dia ya, apo cerdik juga, bijak juga. Pas kita nak gi nak nak gi bersuara lagu mana dengan okay, orang-orang okay, okay masa itu kita berasa takut kita halah itu namun eh? ha. Namo kaya makan kita. Ha, kita nak seru dia kepada Islam. Iyo dakwah kita. Ha. Letihlah kita. Ha perlu kepada orang yang bijak di dalam sangkom kita ni. Banyak-banyak wui jadi timur korang-rama, korang-rama, korang-rama orang pandai dakwah. Pandai royak. Ha tu. Dunia Islam Kalau orang yang masih syuhur lah Kita tahu tak banyak orang Tapi boleh jadi Ramai orang yang kita tak tahu Yang hidup dakwah orang Dan sebagainya Sehingga orang masuk Islam Beri-beri bu Melalui usaha dia Boleh jadi ada banyak Yang ini boleh jadi kita tak tahu Tapi orang kita kita terkenal Duk bunyi orang Duk kecek Doktor zakir naik dan sebagainya Yang itu Allah Ta'ala beri kepada dia Sebab dia bijak di, di segi ke apa? Di segi berhujah ataupun beri dalil dan panah dia kecek tarik orang dan sebagainya. Kita nak juga di kalangan orang-orang Islam kita Tepak tel kita ni, orang yang panah kecek, panah royak dan dia sendiri pun alim. Di segi agama. Cik anak orang yang nak dakwah orang ni dia kena dia kena orang alim. Orang tak ada ilmu tak ada dakwah orang. Maka demo ni. demo di sini maksudnya Smatuknya kita nak seribu orang. Okay? Orang okay, seribu kita. Sapaka kita jadi Glaway. Tak tahu gapo ha tu. Wa'niazubillah. Tapi semua ni duduk di Allah Taala nak beri hidayah. Tak kadang-kadang tak perlu tak mesti kena kecek, kena duduk syarah panjang. Tapi kecek tak berapa pantah. Dia orang okay, Allah Taala nak buka hidayah sungguh. Dia terima selalu dah. Alhamdulillah. Allah ayat lagi. Ayat yang ke-18. Melalui lidah Nabi Ibrahim Dan jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran Agama Allah Yang aku sampaikan kepada kamu Maka sesungguhnya Umat-umat yang sebelum kamu Telah juga mendustakan Rasul-rasulnya Ini Allah Ta'ala cium Perkataan eh, ni Nak tunjuk katanya Orang yang zami-zami dulu Supaya juga Kecik royak kepada Nabi Muhammad saw untuk nak plot cai nabi katanya umat dulu dulu dulu dulu lagu tu lah belakok sah tu lawe panggil tak terima belakok ajaran rasul ajaran nabi bohong belakok Maknanya nyok kecik bohong berdarpatu dusto mono mono top tu lalu royak katanya aku tak percaya kamu ikut mung lah nak royak Jepun aku tak percaya Hantu orang okay, yang dulu, kecek kepada Rasul yang hidup seru, kaum dia dan sebagainya. Gak apa? Tuhai apa kaya? Wa ma'ala Rasul illa al-balagul mubin. Allah. Nah, apa tu? Dan ingatlah. Tugas Rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata. Kalau kita gambar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Mekah utama sekali. Tuhan takde betul-betul nak wujud Nabi ni kena dok seru apa ni dok dok dok dok bersuara dengan puak-puak dia. Dia ang hedol go tu going go tu banyak. Apa? Muhammad menggila sehey wah sudah disangkum pencabul bawa ajaran baru agama baru munggotu munggoni manyok sarafat ya, ya ya kata kepada nabi lepas tu ta pun aku tak percaya ke mung kalau sekiranya mung tak naik langit ha huh, tengok kalau dia mau naik langit dah mung kena waktu rung apa harta yang sangat banyak beri kepada puak aku ni u jadi kaya duduk di muka Tak ada perlu dah kepada kerja cari makan dan go to going go to going. kalau boleh lagi mu buat u jadi bumi yang ada tanah pada pasir ni, u jadi hijau, adanya sungai, adanya air banyak. Nabi dengar perkataan eh, pokok-pokok dia dengar, dengar, dengar, dengar. Akhir sekali Tuhan suruh Royak. Tuhan berpesan kepada Nabi, "Qul hal kuntu illa basharar rasula?" Aku ni tak kau buka manusia Sebagai seorang rasul yang dilatih Aku suka dan ni ya. Hakmu duk pehel katanya Aku suka dengan dewa Turun langit kau lagu mana Itu tu Nak no, ayat katanya gambar orang kafe Dengan nabi-nabi dengan rasul-rasul Lagu tu lah belakang Hakmu dia duk ta Rasul dan sebagainya Nabi Ibrahim pun lagu tu ya? Watak orang kafe nak no, ayat katanya bot bot lakon tu, lakon orang kafe yang dia menetan nabi rasul sejak daripada awal zamin-zamin dulu. Hak tu lah yang lebih kurang. Cuma rasul yang berlainan. Hak tu Nabi Nuh, ni Nabi Ibrahim, tu Nabi Musa, hak tu Nabi Isa, hak tu Nabi tu Nabi ni tapi orang hak pasal menetan ni yang lebih kurang. Tu lakon tu hebuah lebih kurang. Kalau zaman Nabi ni, pesan Nabi ni. Orang zaman Nabi Musa, pesan Nabi Musa. Tapi seru semuanya. Orang kafir, hak tulah. Rasul-rasul juga dia seru, Masya Allah, kena guna teknik, taktik masing-masing. Orang pesan ni kena kecek lagi ni. Orang pesan tu kena kecek pesan tu. Ini lah. Rasul semua tu, tu, yang tak latih orang bodoh menjadi fitrah semula jadi yang Allah Taala pilih orang yang jadi rasul. Hak budak-budak idak ngapa di di sekolah tadika. Gapa? Ya tiang oleh rasul dia ada pak sifat ah. Gapa? Siddiq. Gapa lagi? Amanah. Lepas tu apa? Tabligh. Lepas tu fatanah. Budak-budak idak ngapa? Tapi kita orang tua ni, maknanya kita orang Mekah Akta fikiria kita mari kita mikir. Oh rasul-rasul semua dia sediq. Sidiq maknanya apa? Orang benar. Rasul dia tak kecek bohong. Dia tak kecek bohong. Dia royak apa-apa adalah hak betul, hak benar daripada Allah Taala walaupun kelolo-kelola dalam hidup dia hak tu cerak nah, dia qana do. Nah dia duduk dengan bini dia, duduk dengan anak dia. Tapi dalam seru ugamu semua ni. Dia tak ada kecek bohong. Patut rasul semua orang yang beramanah. Amin dia panggil orang yang boleh dipercayai sesat dengan Allah taala dan sesat dengan manusia lepas tu daripada lagi tabligh sifat rasul-rasul tiap-tiap orang iaitu menyampaikan sapa-sapa ajaran ya Allah dia ya tak susuk walaupun so pun tak susuk akhir sekali fatanah fatanah artinya cerdik bijak Panah maknanya bukan bodoh orang apa rasa bodoh Tuhir tak latih jadi Rasul tapi Tuhir tak ada tanya katanya dia berjaya tak berjaya sebab Rasul dia sapa dah ajari Allah kepada manusia manusia nak terima tak saya terima waktu duduk di manusia tapi dia sudah pun berjaya di sisi Allah walaupun di sisi manusia nampak supaya tak berjaya di sisi Allah tetap berjaya atulah kita apalah tu? Gitu? pah nak gamba katanya kita berjaya ke tak berjaya iaitu diturut rasul tu barulah berjaya pasal kalaulah kita tak turut rasul tak turut ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasul kita nak perakap kepada diri kita katanya nak berjaya lagu mana ha tu dah nilah kita kena klik semula kepada ajaran Allah ajaran rasul melalui siapa tu melalui para ulama yang duduk beri hurayah kepada kita, pupas, so-so-so-so-so. Jadi, kita tergambar, kita nampak. Tapi bukan ulama tu sebagai pemberi hidayah. Bukan. Sebab belakang. Sebab-sebab belakang. Setengah orang dapat hidayah. Bukan melalui ngaji banyak. Sikit-sikit, kopih-kopih dia. Buat. Allah Ta'ala beri kepada dia. Dapat hidayah. Nampak Islam. Tapi setengah-setengah orang, -setengah Cereka lanan Lama nak boleh Pauk dia Nak boleh Nak Nak boleh Dia pandang, Allah Lepas lebih-lebih lagi Orang menetai Orang pasal Lawa ni Masya Allah Kalau tu Has kepada dia Allah tak la Jadi omor dia Panjir lagi Bar dekat-dekat nak, nak mati tak lama Dia dapat hidayah Dulu ya, Menetai Lawa Tapi bar Akhir-akhir Oh Nampak dah Aku jang dah bodoh lama aku ha, tu. kita nak pergi jadi semua okay? pergi sampai saya tu mari royak kepada diri sendiri katanya aku bodoh lama lah ni boleh dapat dah hidayah buat nak betul dah hidup nak duduk di atas jalan yang sebenar yang betul yang molek sebab tu saya duduk royak acak-acak kali dah. reang ugamah tak perlu tak mesti kita kena balok tapi ugamah ni kita mari pakat ngaji pakak reti pakak terima untuk Allah taala redha kita tu agama selisih pendapat sikit sebanyak orang tu kata lagu tu orang ni kata lagu ni orang ni nampak lagu tu bukan orang zaman London ni nampak lagu tu lagu ni orang zaman dulu lagi kalau nak kira zaman sahabat lagi tapi sahabat ni yang you know, namp kepada nabi padahal wah wow, dia hak yang nampak tu belanda tu Ogen nampak lagi, ni orang ni nampak lagi tapi dengan sebab nabi duk ada alhamdulillah. Bang nabi mati wahyu putus dah. Tepak rojak nak rojak siapa lagi? Sebab di zaman nabi tepak rojak nabi. Tapi bang nabi mati. Nak rojak kepada siapa? Siapa nak boleh boleh we come to so the past. Padon. Ha tulah ulamonyo nampak kau tu nampak kau ni nampak kau tu nampak kau ni alhamdulillah pakak-pakak nampak. Siapa ke akhir dunia masing-masing pakak nampak. Kita orang Islam pun jadi luah, Cara memikir. Cara mengaji. Cara menerima. Lepas tu, jangan conti lagi mari. Jangan, bukan. Kalau conti. Sekadar katanya. Kelola-kelola tak apa. Siapa kena maki pulak. Kata hodoh. Gagang-gagang. Ni dunia sekarang-sekarang ni. Bukan tempat kita saja Seluruh dunia. Sebab tu. Saya pesat sekali lagi dah. Kepada diri saya ni. Saya pesat. Ugamu. Tak mesti baloh. Nak baloh ha maka tak apa? Nak maka aku nak maka sayur air. Aku nak maka ke sini. Nak ayat katanya ha dunia, kita baloh-baloh lagi. -baloh Bukan arti suruh baloh ha politik, ha apa tak? Tapi lah ugamah sebagai model untuk kita menjadikan kesatuan umat. Tak ada kena baloh ha ugamah. Ngajilah banyak wirti, Alhamdulillah pakai amal jadi betul. Mulaqlah hidup kita. We baca Quran, teriuk tak baca Quran. Baca tengok so, so, so, so. Minta semua, so, bila kita baca Quran, we jadi telitah so, mo. Ya Allah, we jadilah Quran ni basuh hidup aku. Bila kita baca hadith, raya kepada orang, we, we jadilah kita pun masuk di dalam. Bila Allah Ta'ala duk suruh, itu Nabi duk raya, so, so, so. We jadilah aku boleh masuk. Hak jadilah aku boleh masuk. Hak tak aku masuk. lah. jadilah kita lepas-lepas. Jangan kita ke dengan benda, lari, Nabi lari dan sebagainya. Barulah molek. Sangkom kita akan jadi, sangkom yang maju dan bersatu insyaAllah. Tapi mustahil sama sekali, nak pergi menyatukan umat, sebab Nabi sendiri pun dia ada rakyat. Nah, masa habis dah. Kalau kecil, kau panjang. Tapi, nak katanya, marilah kita pakat klik kepada, ajaran Allah, ajaran Nabi, pakat paham molek-molek. Lepas tu, amal pun jadi amal soleh. InsyaAllah kita selamat dunia dan selamat akhirat Wallahu ala wa ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh